Hai hey guys, saat ini Ratu Bidadari sedang di sedang diapain? Berada di sebuah jembatan krisik atau jembatan apa ini ya? Kalincir. Ini perbatasan Kota Blitar. Ya, ini sudah Ratu Bidadari sudah berada di Kota Blitar. Itu krisik, cuman e, tulisannya enggak kelihatan. Ya, mungkin ini ya, Kalincir, jembatan Kalincir. Oke guys, uh, Ratu Bidadari ingin menerawang sesuatu yang ada di jembatan tersebut. Kira-kira ada apa? Oke, okay? kita lihat. Uh, Ratu kita cek ke sana. Kira-kira ada apa? Uh, kita menuju lokasi TKP jembatan. Di sini terpampang tulisan dilarang membuang sampah di sungai. Berarti di Bawa ada sungai padahal nggak ada sungai loh ya guys kok bisa ya kok bisa ada tulisan dilarang membuang sampah di sungai padahal nggak ada sungainya di sini wah ini misteri nih guys misteri nih guys uh, jembatannya udah sampai tayangan gini udah perkarat karat lihat kita ini, kita tayangan, mungkin udah lama ini ya. Uh, kita lihat guys, sosok-sosok uh, apa yang ada di sini. Sebelumnya saya akan membuka gerbang goib dulu. Assalamualaikum, salam. Aku ratu bidadari, putri Kiai Ibrahim, atma wijaya, rojaya wijaya kusuma. Assalamualaikum salam ya tamul hadam, ya tamul jin, ya tamul roh, ya tamul jasad, ya tamul goib, ya tamul malaikat. Ya rizal, ya Allah. Kalau saya lihat disitu banyak kakek-kakek ya Sosok-sosok kakek-kakek tua gitu Terus ada mak-mak juga Terus yang di atas itu ada semacam kuntilanak Cuman kuntilanaknya kuntilanak merah guys Terus di bawah sini saya melihat banyak anak kecil Banyak sosok-sosok anak kecil guys Banyak sosok-sosok anak kecil Ya. Jadi saya lihat di situ ada sosok-sosok anak kecil. Saya melihat ada sosok-sosok anak kecil. Ini kuntilanaknya lagi awe-awe atau menyapa saya, menyapa Ratu Bidadari. Kita lihat sosok-sosok uh, yang ada di barongan ini, guys. Dan di sini yang saya lihat ada sosok gendruwo. Sosok gendruwo di situ. Terus ada jin perwujudan ular. Di situ ada ular, cuman bukan ular... Apa ya? Bukan ular beneran, tapi ular goib di situ, guys. Di rumpun bambu ini. Ini adalah di bawah jembatan. Di bawah jembatan. Ini tebing. Nah, dari sini kan udah jelas, guys. Sosok-sosok anak kecil banyak banget, itu kuntilanaknya dari tadi melihatin saya aja, kuntilanak merah. Mungkin buat para indigo atau orang-orang yang bisa melihat dengan indera keenam atau mata batinya pasti akan melihat sosok kuntilanak merah di sana guys. Oke okay guys, sampai di sini aja explore untuk jembatan Kerisik Blitar, explore tentang makhluk-makhluk boib yang ada di jembatan. Jangan lupa like and subscribe channel YouTube Ratu Bidadari TV. Terima kasih banyak. Salam Ratu Bidadari dukun kondang idola sejuta umat.